Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon ladies and gentlemen and once again let me introduce myself My name is Sarah Wayne and it is an honor for me to become your moderator for today's dialogue our talk show session But first of all please do allow me to take off my mask for this session ladies and gentlemen And once again, welcome. And we'll be starting the talk show of the Palm Oil and Environmental Sustainability, the High-Level Policy Dialogue. But before we start, can I have first a big round of applause? Is everyone ready to start the talk show, ladies and gentlemen? And I would like to welcome everyone here who is at the event, at the venue at the Barabudur Hotel. And also those of you who are joining online, welcome. And we'll be starting the talk show in just a, a moment. But before we do start, probably, I would like to give an overview first, as we all know, and as we have also listened, that palm oil is a very prominent vegetable oil commodity in the world, in the global supply chain. And it's one of also one of the world's most controversial communities, ladies and gentlemen, as we all know. And of course, as we all know as well, palm oil is mostly produced here in Southeast Asia, namely Indonesia and also Malaysia. And palm oil contributes highly and is also one of Indonesia's key export commodities and also contributes significantly to the country's national development and Through this dialogue that we will be having in just a moment. We will be having three sessions today We will be able and also we are aiming to bring together stakeholders and also experts to discuss more on the sustainability of palm oil itself Especially in light of the global crisis that we are all facing ladies and gentlemen So without further ado, please do allow me to welcome our speakers for the first session, ladies and gentlemen, where we will be discussing palm oil price fluctuation and also supply chain. So without further ado, please allow me to welcome our first speaker, Mr. Oke Nurwan, the special staff for Export Improvement and Foreign Trade Development, the Ministry of Trade, Indonesia. Welcome, Mr. Nurwan, and I would like to invite you to please come up onto the stage. and please kindly take a seat. You may sit wherever you like. As you may see, my phone is already at the very far right. Yes, please, sir. And next, ladies and gentlemen, please also welcome Mr. Agus Purnomo, the Senior Advisor on Sustainability for Golden Agri Resources Limited. Welcome, sir, and once again, please do take a seat. Any seats you'd like. And next, I would like to also invite onto the stage, Professor Bustano Arifin, the professor at Lampung University. Welcome, Professor. Please, once again, come up on stage. And we also have Mr. Desriko Malayuputra, the Senior Policy Advisor for Sustainable and District Association to please come up on stage. Please give your applause, ladies and gentlemen. Welcome sir, please come up onto the stage. Silakan. memiliki tempat duduk, bebas, oh, tinggal satu. <laughs> Silakan, Bapak. And now ladies and gentlemen, since we are having this discussion session uh, both online and offline, we also have our speakers who are joining us virtually uh, this afternoon. Please welcome onto the screen Ms. Goldamer Mektania, the representative from APKASINDO. Once again, can we see if Ms. Meknania from Apkasindo has joined us? Good afternoon. Please give her applause for Ms. Meknania. Ms. Meknania, can you please um, say your uh, short greeting? We would like to also check if we can be able to hear you for the talk show, Ms. Meknania. Yes, absolutely. Uh, thank you, Ms. Wayne, for introducing me and thank you for the opportunity to join the discussions and honored to be here and honored to have the dialogue. Back to you. Thank you very much, Ms. McNanya. We can hear you clearly. Thank you also for joining us and we are hoping to have a wonderful session with you as well. And next, please also welcome onto the screen, Mr. Nurhanuddin Ahmad Surambo, the executive director of Sawit Watch. Halo semua selamat pagi menjelang siang Selamat pagi jelang siang Bapak Nur Hanudin Terima kasih dan kami juga sudah bisa mendengarkan Bapak dengan jelas Like, now, ladies and gentlemen, let me just take my seat right here and we will be having the talk show, the first talk show session. But before we do, once again, I would like to remind every one of you here that since this will be a talk show and dialogue, therefore, we'd like to invite everyone here to also please join in by asking your questions and presenting the questions to our speakers and by accessing the Slido. And how you can access the Slido is to access the link, which is Trade Hub ask/trade hub and also by scanning the barcode that is available on the screens of your application or gadget ladies and gentlemen and now without further ado we would like to jump into the talk show and also ask and also dig into the insights from our speakers who are here uh, this morning so without further ado i would like to start with uh, mr nurwan first mr nurwan can you please tell us here in the audience about the condition of the global oil globally. Why are the prices right now is fluctuating? What is happening in the global scale? Um, committee, can we also have another microphone on the stage just in case? But here you can use my microphone first. Okay. Thank you. Thank you, Ms. Sarah Hwing. Yes. Why? Okay. Thank you, Ms. Sarah Hwing. Well, I was in... Uh, first of all, I think I don't have to mention that everybody is here and everybody has been uh, delivering its uh, in its opening ceremony. Well, then, this partici uh, distinguished participants who are here and also uh, online. Uh, first of all, uh, while well, the invitation was not coming to me, it was coming to uh, the, my director general for domestic trade. I was uh, the director general, but I am on retirement since 1st of July th uh, this year. So, I was asked by, by uh, acting of director general for domestic trade to be here with you. And I would like also to extend his uh, apologies, uh, apologies, uh, apologies, apologies, apologies from Pak uh, Syilendra. Uh, and I'm here uh, on behalf of uh, him uh, for this event. Uh, secondly, I was informed by the MC just now. I would like also to benefit, to take the benefit, uh, the facilitations that are coming from the committee who has Kindly enough, uh, facilitating interpreter for me. So uh, I would like to take this many, uh, this, uh, to take the benefit of the, the facilitation. So I will deliver my answers in Bahasa Indonesia. Uh, it, it, it will be more convenient for me. Silakan, course. Bapak. Thank you. So the answer to the questions. Sorry. <laughs> Jadi, uh, kembali uh, tadi ke pertanyaannya, kenapa uh, har apa, harga terjadi fluktuasi harga palm oil di dunia dan juga ada dampaknya ke Indonesia? Yang pertama, ini kita deteksi mulai terjadinya itu adalah Mei 2021 e, Pemerintah pada saat itu memprediksi ini adalah kejadian sementara karena ada gangguan pasokan minyak nabati diantaranya adalah menurunnya produksi canola oil di Kanada sekitar 6 persen kemudian terjadi juga penurunan apalagi itu yang awal dan setelah pandemi ada terjadi juga penurunan pasokan minyak nabati berbasis palm oil dari uh, Malaysia di mana dari Malaysia itu diperkirakan turunnya formal angkanya itu antara 6 sampai delapan persen, akibat tahap awalnya itu adanya banjir di Malaysia yang masuk ke perkebunan. Lalu, setelah pandemi, terjadi pengurangan tenaga kerja banyak yang dipulangkan, sehingga terjadilah penurunan produksi minyak nabati. Apa yang terjadi di Indonesia? Tahun 2021 itu diperkirakan dari CPO dan CPKO itu akan diproduksi di atas 51 juta terdiri dari CPKO dan CPO dan CPO nya sendiri harusnya targetnya 49 juta ternyata produksinya hanya 47 juta ton lebih dan tentunya ini jadi gangguan pasokan minyak nabati dunia yang kedua, pada saat kondisi tersebut terjadi Juga di Amerika terjadi pergeseran penggunaan Penggunaan soya bean oil sebagai basic biofuel meningkat cukup tajam Dari 2010 sekitar 17 persen, eh, 16 sampai 17 persen Di 2020, 2021 itu sudah 35 persen untuk uh, Biofuel Dan Tetapi uh, Dan juga ada gangguan Produksi kedelainya Nah Pada saat itu diperkirakan Produksi kedelai akan segera membaik Kanola air uh, Kanola juga akan segera membaik Sehingga diperkirakan ini akan kembali Gangguan selanjutnya Yang unpredictable itu ada invasi dari Rusia ke Ukraina. Padahal sebelumnya kita sudah Rusia Ukraina itu pada saat itu kami sampai berdiskusi dengan Dubes Ukraina. Biasa Rusia dan Ukraina itu seperti apa Tom and Jerry. Ribut gitu. Tetapi kami dapat jawaban dari kedutaan besar Ukraina: "Gak akan terjadi itu invasi, sehingga perkiraan kami itu tetap pam oil itu uh, akan, apa, minyak nabati. Itu pasokannya akan segera kembali dengan kembalinya produksi uh, kedelai ke normal. Kanola oil yang juga turun itu akan kembali normal, uh, tapi..." kenyataannya pada saat itu adalah terjadi invasi sehingga sunflower pun berdampak dan pada saat itu uh, kondisi harga palm oil ini itu merupakan berkah bagi ekspor Indonesia bagi devisa Indonesia tetapi tidak berkah bagi ibu-ibu yang menggunakan minyak goreng Tidak berkah gitu kan Sehingga pada tanggal 3 Januari Pak Presiden menyampaikan perintahnya Titahnya kepada Kementerian Perdagangan eh, Dahulukan kepentingan rakyat Pastikan harga minyak goreng Tersedia Dan terjangkau Nah Sehingga Tadinya Sebelumnya uh, uh, Apa Palm oil produk atau commodity palm oil Ini tidak diatur Oleh pemerintah Jadi mainnya mekanisme pasar Nah Termasuk minyak goreng Selama ini Minyak goreng ini base-nya itu CPO Dan CPO tidak diatur Mengikuti mekanisme pasar Sehingga Begitu kenaikan harga CPO Minyak goreng produksinya Menjadi naik padahal Sebuah dilema pada saat ini Beredar di masyarakat sebagai produsen minyak sawit terbesar, kok harga minyak gorengnya tinggi? Nah, dari ketentuan yang mekanisme pasar ini, akhirnya atas perintah Presiden, kita harus segera menyiapkan minyak apa, menyediakan, mendahulukan kepentingan rakyat. Sehingga mulailah diatur melalui regulasi, di mana regulasi itu mengatur... Pada dasarnya mendahulukan kepentingan rakyat dan menyiapkan. Sebetulnya ini kenapa harus mengatur melalui domestic market obligation? Karena biasanya, karena margin yang terlalu besar antara harga domestik dengan harga internasional. Pemerintah itu melalui Kementerian Perdagangan biasa melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar Selama fluktuasi atau perubahan margin harga itu ya tinggal 5-10% Biasa kita intervensi, mekanisme kita intervensi dengan melalui operasi pasar apa dan sebagainya Tapi begitu marginnya terlalu tinggi, terlalu banyak yang Kepala pelaku usaha yang memanfaatkan margin yang tinggi ini Itulah, jadi uh, minyak goreng menjadi tren topik di awal-awal tahun ini Sampai uh, 7 bulan kemudian dan sekarang sudah mulai terkendali Tetapi tetap sampai saat ini pemerintah mengatur dulu Uh, belum mengembalikan ke mekanisme pasar Belum dipastikan kapan itu akan terjadi Karena ternyata dampak dari fluktuasi harga ini Akibat pasokan yang berkurang Juga akibat pandemi yang berdampak pada biaya logistik yang tinggi Sehingga itulah yang berdampak Tapi situasinya sekarang harga sudah mulai kembali normal Kecuali biaya logistik yang masih Uh, terjadi tinggi karena tadi dampak dari pandemi ini ternyata uh, kenaikan harga biaya logistik internasional yang pernah mencapai empat kali lipat harga kontainer empat kali lipat bahkan ketersediaan kontainer garang itu biaya logistik belum kembali seperti semula harga sudah mulai stabil untuk uh, ini uh, karena tadi kedelai produksi sudah baik bahkan Oktober ini akan panen kecuali tadi geopolitik invasi Rusia ke Ukraina yang masih mewarnai ketidakpastian dari minyak nabati ini demikian Baik, terima kasih, uh, Bapak. Oke, okay. dan mungkin bisa ditambahkan, maybe Mr. Agus Purnomo would like to have any addition to your insights, especially regarding the conditions on the multi-factor that has been um, given or been explained by Mr. Nurwan. Terima kasih, Ibu. Saya mengikuti apa, clue dari Pak Oke menggunakan bahasa Indonesia. Uh, sekedar menambahkan, apa yang sudah diuraikan Pak Oke, yang saya sangat setuju, eh, memang faktor cuaca itu sangat erat hubungannya dengan produktivitas dari kegiatan pertanian. Dan apa yang terjadi di Amerika Utara dengan kekeringan, dengan kekurangan air, ada keadaan dan juga banjir, itu menyebabkan produksi berkurang. Sehingga memang eh, untuk para pelaku bisnis agriculture, Climate change itu sebetulnya menjadi tantangan yang sudah dialami hari ini, bukan bukan persoalan teori lagi. Yang menjadi uh, ingin saya tambahkan adalah selain aspek-aspek alam tadi dan juga political uncertainty, itu juga ada beberapa negara pasar yang polisinya itu berubah-ubah dan kadang-kadang mempersulit akses untuk masuk ke pasar itu tergantung dari negaranya gitu ada negara di Asia yang lagi sebel sama salah satu negara produsen lalu dia menaikkan uh, pajak impor untuk produk sawit gitu nanti kalau dia udah baikkan lagi pajaknya dikurangi jadi memang ada hal-hal yang uh, di luar kemampuan dari para produsen uh, sawit untuk kemudian mempengaruhi aspek politik dari pasar dan sekarang juga ada beberapa ketentuan yang eh, mungkin nanti akan berdampak terhadap akses produk-produk sawit ke pasar di Eropa misalnya. Di Jepang sudah mulai ada pembicaraan, tapi secara umum memang aspek sustainability ini sedang meningkat. Sehingga untuk 10 tahun ke depan barangkali memang ada kebutuhan bagi kami yang bergerak di bidang produsen sawit ini untuk menunjukkan juga kinerja dari aspek sustainability produksi kami. Itu dulu, Pak. Terima, terima kasih, Pak Agus. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu, karena hari ini kita bisa menggunakan dua bahasa, silakan jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan ingin menggunakan Bahasa Indonesia, kalau persilahkan, dan juga jika Bahasa Inggris, silakan, if you'd like to ask a question, you still can ask in English, we'll be more than happy to translate the question for you, ladies and gentlemen. All right, we'll continue to Mr. Mustanul Arifin. Izin, ini ingin menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, silakan monggo. What? The same question. The same, uh, no. Yes, we'd like to also ask okay. the same question and also regarding the condition of the climate change as well. It has also been mentioned by uh, Mr. Purnomo. What okay. can be done to mitigate the condition that is being faced, especially by our farmers? Thank you, thank you, Mbak Sara. Ladies and gentlemen, um, the climate change is really a big challenge for us here. Um, one of the strategies that you all understand, I think uh, we apply certification. Uh, of course, to follow all um, and, and and the standards, both certification and standards. Um, we have here RSPO, we have here ISPO, and somehow we have ISCC, but not all. Um, this is the one uh, to uh, make adaptation and, and mitigation. Uh, I just take note from the Uh, the, the government's decision two days ago from Comrah. Okay, Pak Harry mentioned earlier that uh, the uh, volume or the, the one that has followed standard is a, um, certification is only 19%. F um, the, the land, the total land that has been certified is 4.6 million hectares. Is about uh, how much? Uh, of, of, a third, a um, fourth, okay, twenty-five percent, thirty percent maximum. Um, ladies and gentlemen, uh, to uh, adapt to that, we, the government, have perpres. Jadi ada perpres, bahasa Indonesia juga, ada perpres enam <laughs> dua ribu sembilan run KSB. Uh, rencana Aksi Nasional uh, Kelapa Sawit Berkelanjutan. Uh, national Action Plan for Sustainable Palm Oil. That's to um, uh, to do both adaptation and, and mitigation. Tapi memang uh, tidak, tidak banyak yang mampu menerjemahkan that could translate into action, into uh, programs and intervention in the field especially Uh, the provincial and the local governments. So the key uh, is the responsibility of the um, private sectors and uh, smallholders. The question um, how to do partnership, I'm, I'm not talking about the um, monitoring and evaluation is too much. How to do the partnership Uh, big companies such as uh, companies by Mas Agus, Pak Pungki, and uh, the, the partners. Ladies and gentlemen, the one that's really get impacted by the price fluctuation and probably the, uh, the policies, so small smallholders. What kind of small holders Independent small holders Jadi, teman-teman di di uh, Kelapa Sawit Rakyat ini, Mbak Sara, yang paling terhantam itu adalah uh, mereka yang, mohon maaf, tidak berpartner. Saya pikir itu PR. Uh, artinya PR besar bagi kita, uh, independent smallholders ini menjadi menjadi uh, salah satu tugas utama. Um, saya sekaligus mencoba me Uh, menghimbau ya, syukur-syukur ada yang uh, uh, if this uh, talk show uh, could have some uh, suggestion, policy recommendation uh, to any programs that re, uh, create or at least have incentive for our small holders uh, uh, both in the partnership or any programs um, that could uh, improve the productivity and Uh, implement the sustainable strategies of palm oil production. Kalau itu saja, dua itu saya pikir kita bisa contribute untuk uh, climate change. Uh, sekarang siapa yang akan memulai, saya masih ingat zaman para pemerintah yang dulu, zaman berarti zaman Pak Pak B ya, ada namanya uh, sebuah insentif um, um, namanya memang insentif sih namanya, untuk setidaknya financing ya waktu itu belum musim permajaan eh, yang disitulah yang mem mem memperingan sekarang teman-teman di lapangan itu saya mungkin nanti eh, mohon dikonfirm ya teman-teman apakah Sindu eh, jadi dari modalnya itu habis untuk bayar cicilan bunga apalagi yang pinjam bunga kalau yang tidak pinjam mereka memang harus tergantung Pak Oke kepada Uh, tadi harga yang berfluktuasi itu Alhamdulillah harga Mbak Sara sudah mulai naik ya saya lihat ya per uh, tadi saya saya buka site um, untuk di lapangan itu uh, sudah mulai not bad ya, Sud, uh, berapa sekarang uh, FOB nya untuk CPO sudah uh, 900an uh, 904 ya kemudian untuk E, TBS sudah e, 2100 1900 gitu kan. E, bahkan e, memang ada ada withdrawal ya masih banyak withdrawal itu bapak menurut sekalian kalau kalau di lapangan itu e, kalau harga bukaan pertama kemudian misalnya berlawan buka 11 11500 tapi tidak ada yang e, ngebit sebesar itu e, berakhir ya sebelas 11 tiga 11300. Jadi Uh, masih berdampak sih, masih berdampak cukup baik, uh, tidak di bawah seribu seperti dulu. Mungkin demikian jadi kayak saya tadi mengaitkan antara fluktuasi harga dengan uh, uh, apa sertifikasi dan adaptasi ke berbagai perubahan. -perubahan ini. Baik, terima kasih Prof. Silakan Pak Agus ingin menanggapi dan menambahkan juga untuk kita semua. Uh, terima kasih uh, Prof. Indul. Jadi sebetulnya kalau bicara apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada uh, smallholder sawit yang Dominan tadi sudah disinggung sedikit adalah peremajaan sawit. Jadi program peremajaan sawit itu memberi uh, opportunity kesempatan pada para perusahaan untuk membantu petani dengan mencarikan dan memberikan garansi uh, modal untuk melakukan penanaman dengan bibit-bibit yang bersertifikat, bibit yang unggul sehingga produktivitasnya akan meningkat, meningkat bisa dua kali lipat atau lebih. Kemudian juga di dalam pemeliharaannya dia akan mendapatkan dukungan yang eh, mencapai standar good agriculture practice. Yang kedua adalah eh, di dalam pasar yang sering memberikan insentif untuk sustainability itu ada klausul untuk special allocation atau treatment bagi smallholder. Sehingga memang menjadi sebuah opportunity baru yang belum, belum tahu kapan akan terrealisasi. Uh, untuk menjual produk yang bersumber dari kebun petani kecil uh, smallholder uh, products ini hanya bisa dijual tentunya kalau ada kemampu telusuran, akan ada traceability uh, perusahaan tempat saya bekerja kebetulan sudah punya data 110 ribu petani smallholder dengan geotag location dan berbagai informasi lain yang bisa pada saatnya nanti digunakan untuk Uh, menjadi labeling bahwa produk yang masuk ke pasar adalah produk dari smallholder. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas tanggapan dan juga jawabannya. Nah, mungkin kita juga sekarang ingin bertanya juga kepada Pak Desriko, Mr. Desriko, what are your views, especially regarding the price fluctuation that has been uh, explained earlier by our other speakers and also the governance, the impact that it has and also the supply chain. Oke, okay, saya juga akan menggunakan bahasa Indonesia, Bapak-Ibu yang saya hormati, eh, menjawab dari pertanyaan kunci yang disampaikan oleh moderator, kami ingin menyampaikan lima poin saja dalam pandangan kami. Pertama, Indonesia itu negara yang rentan terjebak dalam perdagangan CPO. Jadi kita hampir tidak bisa membedakan, kita harus mengakui ada tarik-menarik antara perdagangan CPO untuk eh, pangan kebutuhan pangan dan perdagangan CPO untuk kebutuhan energi jadi saya udah menuliskan beberapa apa eh, bahan jadi kondisi ini eh, jika tidak diintervensi ataupun tidak di eh, diatur maka selamanya Indonesia akan terjebak dengan skala perdagangan mumpung ekspor meningkat kemudian setiap orang pengusaha kemudian berorientasi untuk melakukan ekspor dan dan pemerintah bisa lupa dengan kebutuhan yang ada di domestik. Nah, hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu bahwa di sisi yang berbeda biodiesel itu aman-aman saja pasokannya. Di sisi yang lain minyak goreng sulit ditemukan dan harganya sulit ditemukan dan harganya juga mahal. Jadi fenomena ini juga diperparah karena perlakuan terhadap komoditi ini. Pertama, pemberlakuan subsidi untuk minyak goreng bisa kita lihat angkanya di angkanya saya coba cek di sini tapi untuk diverifikasi ya untuk dicek lagi itu berkisar sekitar 7 7 triliun di tahun 2022 kemudian insentif yang diberikan untuk biodiesel itu sangat tinggi sangat sangat tinggi sekali di tahun 2021 atau di 2002 yang yang sudah direncanakan dan untuk petani sendiri yang yang di sektor hulu yang melakukan kegiatan melalui kegiatan replanting itu mendapat alokasi yang juga minim gitulah lah sedikit sehingga kita berpikir harusnya kalau untuk meningkatkan proses produksi itu yang memang diintervensi dari bawah dari hulunya yang kedua sumber CPO kita untuk kebutuhan pangan dan biodiesel ini tidak dapat dibedakan di tingkat tampak Pak Heri mana yang bersumber CPO untuk biodiesel apakah dari Sumatera Sum apa namanya Kalimantan atau dari areal mana itu hampir tidak bisa dibedakan gitu loh. Semua orang dagang CPO ya mau dimu jadikan apapun itu tidak bisa dibedakan. Padahal tingkat kebutuhan E, misalnya biodiesel, misalnya kita sebut, itu akan selalu meningkat karena ada program B10, B20, B30, sampai B100. Di sisi lain, ada kebutuhan di e, apa, sektor pangan selain dari minyak goreng yang juga terus meningkat berdasarkan kebutuhan manusia dan pertumbuhan manusia itu sendiri. Sehingga jika tidak diatur atau tidak di, e, direncanakan e, apa, agenda pemisahannya, maka selama itu kita akan terjebak dari Sistem pasar yang tarik-menarik ini baik untuk kebutuhan dalam negeri ataupun kebutuhan internasional yang ketiga Indonesia itu negara yang sangat rentan terhadap tekanan pasar atau pressure market di mana uh, di apa Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit itu apa namanya di negara-negara buyers itu sudah memiliki komitmen-komitmen sustainability yang tinggi sebut saja EU misalnya sebagai uh, daerah yang uh, apa namanya tempat uh, menjual uh, produk-produk dari kelapa sawit itu memperlakukan uh, kebijakan anti deforestasi. Nah sejauh mana Indonesia mampu meyakinkan market terhadap perkembangan dari atau kemajuan dari penerapan prinsip-prinsip sustainability itu dari negara asal ini. Baik melalui sertifikasi RSPO, ISPO ataupun melalui sistem pendataan yang ada di, di, apa namanya, di tingkat apa? Itu harus diekspos, itu harus diberitakan, itu harus disampaikan kepada EU bahwasanya Indonesia sudah mulai menuju kepada aspek-aspek sustainability dan menerapkan berbagai kebijakan yang sudah diterapkan. Itu harus diekspos, sehingga mereka mengerti dan paham bahwa kita sedang menuju sustainability yang ideal yang yang mereka inginkan. Tapi memang prosesnya itu butuh waktu dan panjang, tapi ada progres. Nah ini apa narasi-narasi seperti ini harus disampaikan. Yang keempat, Indonesia juga rentan terhadap oversupply dari CPO karena dari luasan hektar perkebunan sawit dan produksi sawit di Indonesia itu berpotensi oversupply kalau tidak diatur uh, sistem dagangnya. Kondisi lahan hari ini sudah mencapai 14.000 hektar dengan kemampuan 14 juta ya, 14 juta ya bahkan 16 dan lain-lain sebagainya. Dan jika berproduksi aktif keseluruhannya itu menghasilkan produk CPO yang luar biasa. Nah pertanyaan sekarang, apakah domestik apa market obligation kita itu sudah mampu menyerap kebutuhan e, dari oversupply ini? Atau market yang tersedia itu apakah sudah siap untuk melakukan transaksi terhadap produksi ini? Kalau tidak, Indonesia sendiri akan diperparah karena keberadaan Over supply tadi enggak bisa diapa-apain, dia ada di storage, dia ada di mana-mana, kemudian nggak bisa diolah gitu. Nah, ini ini juga harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan, dan yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah di sisi yang berbeda di persoalan lainnya. Kita punya BPDPKS ya kan, CPO fund di Indonesia, tapi memang hari ini BPDK BPDPKS menurut kami masih berorientasi kepada energi jadi agak sedikit lemah perhatian untuk menunjang tata kelola dan penguatan tata kelola sawit di tingkat tapak jadi lihat saja insentif yang diberikan apakah uh, gapnya sangat tinggi antara kebutuhan biodiesel yang memang mandatori oleh oleh pemerintah dengan kebutuhan sustainability atau tata kelola perkebunan sawit di tingkat tapak gitulah. siapa yang harus menanggung sementara duitnya ada diserahkan kepada pemerintah daerah perkebunan itu adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat sukarela atau tidak wajib. Sehingga memang jujur saja pemerintah daerah itu jika memilih untuk tidak mengurusi sawit dia bisa saja karena memang kewenangannya tidak ada. Gitu Tapi memang harus diakui pohon sawit itu tumbuh di di, di lapangan. Kira-kira itu dulu yang ingin saya sampaikan mengenai kenapa terjadinya fluktuasi harga karena ada pertarungan ya. di di level manapun sebenarnya. Baik. Terima kasih Pak Desriko atas penjelasannya. And next, karena sudah disinggung juga bagaimana ini kondisi kelapa sawit di tingkat tapak atau di plantation perkebunan, kita ingin mengetahui lanjut, we want to know more about the condition of the farmers itself. Therefore, I would like to ask uh, Miss Mektania to please present yourself onto the screen. We'd like to ask and also dig in your views regarding the fluctuation the level of fluctuations at the farmer level how has it impacted our farmers miss mctania ya hadir ya hadir silakan silakan memakai bahasa indonesia bahasa inggris monggo silakan saya mengikuti kode dan arahan dari para narasumber yang ada di lokasi saja baik. untuk menggunakan silahkan, Ibu. bahasa ya. baik bagaimana Ibu kondisi persen... para petani kita baik untuk pertama memulai, uh, sedikit saya sampaikan bahwa sebenarnya undangan ini disampaikan kepada Pak Gula, tetapi kebetulan Abang lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi digantikan saya. Kemudian poin menarik lainnya adalah dalam diskusi tadi berbicara mengenai mekanisme pasar yang pertama kali dilontarkan oleh Bapak Oke, Menariknya, cuman dari yang sumber, cuman uh, bapak Profesor Bustanul Arifin yang menyebutkan bahwa dampak yang paling terkena dampak dari semua arus atas itu sebenarnya kami yang dihulu petani. Dalam hal secara spesifik adalah harga. Memang ketika berbicara sustainability atau keberlanjutan, sebagaimana tadi disampaikan oleh uh, Profesor Robert Nasi, kan ada tiga pilar ya, ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sertifikasi, uh, standarisasi, semua kita berbicara fokus dengan lingkungan replanting juga. Tetapi berbicara tentang fluktuasi, berbicara tentang pilar ekonomi. Yang terjadi belakangan ini justru dengan terjadinya fluktuasi terlihat pilar ekonomi dari keberlanjutan di tingkat petani, di tingkat bawah, masih banyak celah. Atau bisa kita bilang many rooms for improvement untuk penguatan bahasanya. Karena ternyata ketika terjadi fluktuasi harga, di mana kalau kita lihat tadi penjelasan Pak Oke, harga CPO dunia itu spiking, menaik. Karena ternyata Indonesia yang bisa memberikan supply, banyak negara yang meminta. Di satu sisi menarik dan ironisnya, kami petani justru anjok, terjun bebas. Bahkan kalau lihat pemberitaan, itu sampai petani-petani itu ada yang mau jual bebas mempersilahkan pencuri ambil aja buah kita terlihat seperti presentasi yang ada mana kita mencoba memantau melihat perkembangan harga TBS karena dari perspektif petani yang berada di hulu kami membicarakan tentang pandan buah segar atau fresh fruit bunch of course ketika di atas di pusaran atas dunia global CPO lagi naik-naiknya ternyata harga kita seperti dilihat ternyata harga petani terjun bebas dan dari situasi ini terjadi pembelajaran bahwa ada celah lain yang menjadi, harusnya menjadi perhatian, lebih dalam lagi dari pihak-pihak terkait. Ada dua garis, merah dan biru. Apa artinya itu Bapak Ibu sekalian? Ada dua kategori petani, mitra dan non-mitra. Seperti tadi yang sudah disebutkan dari peraturan yang terdahulu peraturan pemerintah di mana pemerintah mencoba mengatur supaya petani bisa turut duduk diskusi bekerja sa duduk diskusi dalam industri sawit ternyata yang pertama diatur adalah yang plasma kemudian berkembang sampai dengan peraturan terbaru di permen nomor 1 tahun 2018 pergantian diksi menjadi mitra dan non mitra terlihat bahwa ternyata ada perbedaan dan ada gap nah inilah terjadi adanya celah jadi kalau ditanya bagaimana fluktuasi harga CPO minyak dunia terhadap kami petani, wah pembelajaran besar turbulensi hantaman buat kami petani sawit, karena ternyata jadi terlihatlah celah-celah yang harusnya dibilang seperti tadi Narsom sudah bilang sistem yang harus diperkuat bila kita ingin uh, traceability kita ingin no deforestation, sebenarnya sudah banyak terjawab menurut saya tadi. Ketika sistem ini sudah bisa kita bangun, celah-celah ini dengan penguatan, maka tentu akan bisa terjalin uh, di mana petani benar-benar bisa duduk menjadi satu kelompok yang dilindungi, baik dilindungi dari mekanisme pasar yang bisa Uh, up and down, up and down, balik, itu kembali kepada otoritas pemerintah, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang memegang otoritas dan hukum apakah kita mau berbicara tentang keberlanjutan juga, kembali tadi dibilang Profesor Nasi, bahwa sebenarnya pohon sawit itu kategori tanaman yang bukan seperti padi, karena awal tumbuh juga waktu di Papua, Nugini itu di dalam hutan-hutan, jadi kalau mau bilang no deforestation, sudah terjawab dengan otomatis, menurut saya jadi Uh, beginilah kalau menurut kita kami petani dan khususnya dari nih Mbak menjawabnya bahwa memang harusnya ketika kita berbicara tentang fluktuasi harga, masih banyak nih uh, menunjukkan dampak besar terhadap kami petani yang sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran yang bisa dilemparkan lebih lanjut menjadi bahan diskusi, karena tema ini kan Uh, untuk high profile discussion ya, untuk bagi, memberikan insight, what's next, what's the take out, and then what's the action plan. So, ini yang menurut saya bisa menjadi poin-poin. Uh, Next-nya juga, bahwa ketika dalam konteks fluktuasi harga mekanisme pasar, melindungi kami yang di tapak, yang di bawah ini seperti apa? Apakah kalau di saham ada petapel atas-tapal bawah, jadi ketika ada... Membeli dengan harga di, di luar dari tapal bawah, maka akan terkena sanksi atau ada perlindungan seperti apa? Banyak sekali pertanyaan dan ruang untuk perkembangan. Baik, terima kasih Ibu Maria Mektania. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. <laughs> tapi, ya, pastinya nanti kita akan masuk sesi tanya-jawab, tapi karena ketatnya waktu kita juga mau mendapatkan pandangan dan juga insight dari Bapak Nurhanuddin panur hadirin bagaimana dari kacamata Bapak terkait dengan fluktuasi harga bagaimana sistemnya dan seperti apa yang harus dilakukan terutama seperti katakan oleh Ibu Maria Mektania tadi terkait dengan kondisi uh, tapak bawah atau bagaimana dengan para petani-petani kita ya makasih Mbak, uh, atas uh, beberapa hal mungkin saya menambahkan informasi dari para narasumber saja ada pertama itu mungkin saya mau bilang Mbak, ada satu kelompok yang kurang diperhatikan yakni buruk kebun ya buruk kebun itu kalau dalam kerangka kita itu kita mencatat kurang lebih ada 10 juta jiwanya juga menurut saya eh, besar sekali sehingga diskusi kalau eh, diskusi keberlanjutan diskusi soal isu sustainability itu itu harus melibatkan juga kelompoknya jangan ada yang ditinggalkan itu menurut saya ya selain ketangit juga ada buruk kebun nah berikutnya mbak saya juga mau menguat kami ini di Sawito juga mengkoleksi banyak data berkenaan konflik. Kami ini konflik agraria atau konflik di komunitas itu kami catat ada 1.054 konflik. Ini menurut saya juga indikator yang harus bisa diselesaikan dalam keberlanjutannya. Nah, balik ke yang tadi berkenaan soal apa? fluktuasi harga. Sebenarnya kalau sudah koneksinya ke pasar, ke fluktuasi itu memang satu keniscayaan. Tapi bagaimana fluktuasi itu tidak memerlukan banyak katakanlah uh, kerugian ini kan yang harus kita adaptasi atau kita manage lah gitu, atau kita mitigasi begitu. Nah menurut saya penting bagaimana mengedepankan kelompok-kelompok yang katakanlah yang rentan, uh, yang kelompok-kelompok yang apa, uh, katakanlah rentan uh, untuk dengan kondisi fluktuasi ini yang harus kita uh, kedepankan, begitu. Nah, saya bayangkan mbak dalam kerangka ini pemerintah harus mendefinisikan dulu siapa yang dimaksud uh, petani sawit, karena uh, definisi yang ada yang kami ada itu masih sangat longgar pak. Bagaimana petani yang 2 hektar kok bisa disamakan dengan petani yang lebih dari dua hektar? Itu menurut saya pemerintah harus clear dulu itu sehingga ketika ada beragam kegiatan untuk katakanlah membuat satu kondisi yang lebih baik itu kita bisa pilihkan begitu. jangan sampai uh, petani yang luas begitu ya uh, disamakan dengan petani nah problem di uh, peraturan kita belum sampai di sana jadi masih sangat longgar sekali di mana yang disebut tadi ya dibilang sama Mbak Maria dan pada yang termita atau yang bukan termita itu menurut saya penting ya, lebih ditekankan begitu sehingga yang dimaksud petani itu yang mana itu yang menurut saya Nah berikutnya Mbak Fluktuasi ini juga menurut saya uh, ber, berkembang juga dengan situasi global yang ada ketidakpastian yang tadi Pak Oka cerita, Pak Agus, Pak Pustanul, begitu ya. Tapi dalam kerangka ini memang penting untuk uh, dibuat satu kondisi di mana harga itu, tadi saya, uh, uh, Bu Mariat, sempat tadi uh, ada ide bagaimana sebenarnya uh, dalam kerangka harga ini petani juga terlihat kita punya undang-undang perlindungan -undang pemberdayaan depan, mungkin kita bisa gunakan itu. Bagaimana kita depan punya konsep mirip kayak uh, komunitas lain mungkin kayak apa gitu, ada uh, harga dasar apa, apa. mungkin nanti bisa dilakukan lebih lanjut. Gitu. Nah menurut saya ketika ada ini juga kita bisa lihat, biasanya itu yang menikmati harga uh, yang bagus begitu ya, itu petani-petani uh, yang sifatnya itu uh, bernikai Walaupun memang kondisi kemarin Banyak kondisi petani yang bernikai itu juga punya kena dampak Tapi yang paling kena dampak itu petani swadaya yang tidak bernikai Tapi yang kecil yang dua hektar selama jentuh Nah ini menurut saya Penting untuk ini di, apa, di Indonesia Sehingga ke depan kalau kita memang bercita-cita Tadi yang bilang Pak Persis Ada rencana aksi nasional Uh, sawit berkelanjutan kelompok-kelompok inilah yang harusnya diresponsif saya paham pemerintah punya banyak kebijakan bagus tapi miskin implementasi rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan itu baru diturunkan di 9 provinsi dari 25 provinsi yang yang punya sawit ya, uh, kabupaten kota pun begitu, dari 247 kabupaten kota yang punya tutupan itu baru kurang dari 15 tahun saya 15 kabupaten yang melurunkan. Itu baru belum dalam bentuk aksi-aksi nyata begitu. Saya bayangkan memang uh, pemerintah ke depan itu juga harus punya semacam kayak benchmarking ya. Benchmarking dalam artian mana kabupaten-kabupaten yang produktivitasnya itu tinggi. Sehingga ketahuan petani-petaninya apa masalahnya, pupuk juga kondisinya di begitu. Ini sebenarnya masalah-masalah klasik yang dulu ini. Tapi kalau itu bisa diselesaikan, maksud saya fluktuasi-fluktuasi itu juga dengan sendirinya akan dengan sedikit demi sedikit dampaknya juga gak akan terlalu seperti sekarang Baik. nah ada lagi sebenarnya kondisi yang menurut saya penting juga, kondisi fluktuasi ini juga tidak hanya petani yang tadi konsumen juga eh, eh, terkena dampaknya ya, mana konsumen ya. itu eh, dalam posisi eh, soal ketersetiaan dan mahalnya harga, itu juga Menurut saya, uh, walaupun tadi dibilang Pak Oka, sekarang kondisinya sudah membaik-membaik. menurut saya jangan sampai terulang lagi. Mungkin yang dulu, mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur atas uh, tambahan wawasannya dan juga jawaban untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, we will now begin our our question and answer session and for those of you. Saya boleh nambahkan dikit. Boleh. Uh, Ya, tadi saya kan baru, baru mengomentari dari fluktuasi harga, ternyata sekarang berkembang ke sustainability. Jadi, uh, saya mungkin kenapa ini menggelitik saya untuk berkomentar. Karena kebetulan perjalanan karir saya, menyikapi sustainability itu saya pernah menjadi atase perdagangan di Belgia, di Brussels waktu itu dengan Eropa dan kami banyak berdiskusi masalah sustainability. Uh, dengan iklim yang sekarang, terutama masalah cuaca dan iklim, kita perlu tadi apa istilahnya uh, mitigasi climate change. Ya, dan itu uh, apa dalam perjalanannya memang kita penting untuk melakukan mitigasi terhadap climate change dan saat ini jawabannya adalah environmental sustainability itu untuk sustainability bisa dibuktikan saya setuju tadi disampaikan pak Bustanul maupun pak eh, ini bahasanya adalah sertifikasi dan bahasanya sertifikasi ini menjadi suatu tantangan yang spesifik bagi kondisi Indonesia, karena tadi signifikan sekali keberadaan petani sawit di Indonesia ini, gitu kan? Yang pertama itu. Nah, tetapi yang tidak jelas adalah Sustainability-nya itu sendiri, kita berbicara sustainability arahnya kemana? Ini yang jadi permasalahan yang selalu diperdebatkan selama ini. Jawabannya sertifikasi, tapi sertifikasi itu ada aspek-aspek yang menjadi kriteria dalam sertifikasi. Itu juga yang tidak menjadi jelas saat ini. Karena tadi tidak jelas bagi, uh, uh, apa? petani kita yang hanya lahannya kecil-kecil 1-2 hektar kalau yang besar oke okay. nah arahnya sustainability arahnya sus uh, apa sertifikasi ini kemana apakah sustainability produk atau sustainability perdagangannya trade sustainable trade sustainability supply sustainability demand tapi ini semua itu saling terkait, tapi diwarnai dengan environmental sustainability, enggak? definisi sustainability-nya itu terlalu jauh. Dan tadi disampaikan Pak Hari Purnomo, kalau nggak salah tadi menyampaikan sustainability is nothing karena employment dan traceability. Tanpa dua itu hal utama. Padahal Indonesia dengan challenging-nya yang saat ini... Bahkan di G20 juga kita mengusulkan ke sustainable development goal. Ya kan? Dimana yang key itu adalah poverty alleviation. Bahasanya kan begitu. Sawit bagi Indonesia tuh demikian signifikannya. Sehingga tadi dengan sawit ini menjangkau daerah-daerah rural yang tadinya pakai KOTK, sekarang bisa pakai HP, tuh bayangin gara-gara sawit. Iya kan? Betul. Tapi kok selalu diarahkan tadi ke employment, tadi mendengar employmentnya harus pakai pakaian seragam, baru bisa sertifikasi. Tadi ada fotonya tuh, nggak pakai seragam bisa-bisa dicabut sertifikasinya. Gitu kan? Tapi apakah ini cocok untuk Indonesia yang tadi Kontributor farmernya petaninya kecil, gitu kan, hanya satu dua hektar, tetapi dipenuhi dengan persyaratan persyaratan yang sangat challenging bagi mereka dan mereka kesulitan untuk itu, apalagi berbeda harga, apalagi tadi eh, perhatian pelaku usaha masih belum optimal terhadap yang ibu sampaikan tadi petani swadaya. Plasmanya sudah oke, okay, yang swadaya dengan berbagai alasan, tidak memenuhi standar kualitas lah dan sebagainya. Sementara mereka harus mengikuti tadi, sustainability environment tadi dalam rangka climate change. Ini yang jadi masalah sampai saat ini dan jadi challenging. Dan terjadi perbedaan standar antara, mohon maaf saya nggak menjadikan itu ada perbedaan kriteria lah antara RSPO, ISPO, yang perkembangan sustainability itu lebih diarahkan bahasanya oleh negara-negara yang uh, lebih maju dan lebih ini. Sehingga tadi bagi dia itu bergeser ke unemployment, sustainability bergeser ke traceability, bergeser ke apa, Biodiversity dan sebagainya, sementara poverty alleviation nggak pernah mau. Yeah. Itu kan menjadi penting bagi kita. Itu tantangan bagi kita. Poverty alleviation ini jadi penting. Nah, berbicara farmer level tadi yang disampaikan, ini impactnya. Nah, bagi kita ini impactnya bagi farmer level ini bukan karena harga saja. Karena tadi mereka itu harganya menjadi terdampak karena dianggap tidak sustain, tidak kualitas, tidak mana, bahkan terjadi perbedaan yang plasma dengan swadaya, apalagi swadaya gitu kan. ini yang ini, dan eh, belum lagi buruh. Dan pemilik kebun itu yang menjadi ini apa eh, penting bagi kita, sehingga saya harus berkomentar ini karena pada dasarnya tadi, sawit ini sesuatu yang strategik bagi kita, bahkan eh, berkabung untuk ekspor internasionalnya, eh, untuk eh, pemasukan devisa, tetapi salah satunya. Hanya karena demikian kompetitifnya sawit, sehingga diatur-atur harus environment sustainability untuk sawit. Tapi nggak pernah ada ceritanya yang tadi saya ceritakan. Sustainable untuk kanolawin, sustainable untuk kedelai, sustainable untuk environment, bahkan tadi sawit disampaikan berkontribusi terhadap emisi CO2 ya kan tapi tadi demikian kompetitifnya sehingga karena waktu itu saya diplomat melakukan pembelaannya adalah karena kompetitifnya mengganggu produk sejenis lainnya minyak nabati sehingga sawit ini yang tadi bapak sampaikan sangat digandrungi untuk diganggu, ya. itu untuk diganggu dan tadi di tingkat level saya eh, saat ini pemerintah sedang memperbaiki di level farmer petani tadi yang sebetulnya eh, apa tadi eh, bu, bukan pagulat ibu siapa melian Metania. Ya, apa, Metania, Saya setuju saat ini sudah ada perbaikan ke harga tetapi pada saat itu gangguan terhadap petani dari harga itu adalah karena ada kurang komitmen dari pelaku usaha sehingga pemerintah pada saat itu perlu menyentil pelaku usaha dengan melakukan larangan ekspor. Pada saat itu kita perlu ganggu, begitu pelaku usaha tidak memastikan arahan presiden untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bahkan tadi karena margin yang terlalu besar banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan diri sendiri perlu disentil oleh pemerintah bahwa pemerintah tidak ragu untuk ngambil kebijakan manakala mereka tidak kooperatif lakukan larangan ekspor dampaknya memang terjadi sementara ini langsung jatuh ke harga CPO dan terdiskoneknya karena uh, antara harga KPBN dengan uh, internasional selama ini uh, CPO di Indonesia tergantung dari harga KPBN Selama harga KPBN-nya masih selaras atau relevan dengan harga internasional Itu enggak masalah, enggak dipermasalahkan dengan petani Begitu ada larangan ekspor Terjadi diskoneksi Antara CPO internasional dengan harga KPBN Harga CPO internasional sementara KPBN Tertekan harganya kan, jauh sekali Nah ini sedang kita perbaiki dan mudah-mudahan sudah mulai membaik saat ini target dari Presiden itu di atas 2000 Saat ini uh, untuk petani plasma sudah uh, beberapa di antaranya semenjak KT 2000 atau di atas dua 2000 sebagian swadaya masih di bawah. Tapi harganya tidak terlalu jauh seperti sebelumnya yang terjadi. Di plasma bisa dua kali lipat di harga di swadaya. Jadi, eh, yang kita lakukan saat ini adalah meng, eh, seharusnya yang diusulkan Pak Gulat pada saat itu harga CPO di petani itu diikatkan kepada CPO internasional, bukan ke KPBN. Karena KPBN itu kontribusinya kecil sekali, kan gitu. Yang diusulkan adalah ke harga referensi yang diterbitan Kementerian Perdagangan mengikuti harga internasional. Nah, karena tadi itu akan selaras terus. Nah, tapi kan ini mekanisme pasar yang selama ini harga CPO itu tergantung KPBN yang transaksi tahunannya hanya untuk 3 juta ton. Jadi itu yang berpengaruh. Jadi kita perbaiki semua, sekarang sudah mulai membaik, harga sudah mulai didih. Di internasional sudah membaik, tetapi tadi ketidakpastian masih terjadi ya. yang akan selalu berdampak kepada petani, apalagi dengan tingkat inflasi yang sudah mulai meninggi. Di beberapa negara, Indonesia diperkirakan di akhir tahun itu, uh, supaya enggak itu, ya cukup besar juga. Walaupun lebih baik dari negara lain, kita perkirakan inflasi di tujuh 7%. Ya. Dan ini akan berdampak lagi kepada petani, harga pupuk, naik biaya logistik, naik dan sebagainya. Apalagi kalau Pertalite ikut naik, kan yeah. gitu. Solar Pertalite ikut naik, ini akan berdampak semua. Tetapi tetap kita upayakan di sini adalah sustainable pump oilnya adalah yang berpihak kepada petani, yeah. bukan sustainable yang berpihak pada tadi. Uh, climate change oke okay. tapi pada saat ini ini juga penting sustainable bagi para petani sehingga uh, definisi sustainable dan kriteria yang sustainable itu bukan tidak bagus yang dikembangkan oleh negara maju tapi saya setuju kita harus mengembangkan definisi sendiri tentang sustainable palm oil yeah. related difokus. to environment yeah. Dan uh, poverty alleviation. Terima yes. kasih. Okay. terima kasih Pak Oka oh, atas ini ya penjelasannya yang lebih komprehensifnya lagi bagi kita semua. Dan karena waktu kita sudah mepet, Bapak Ibu mungkin di sini uh, many of you have started to think about lunch karena sudah jam 12 Saya persilahkan untuk bertanya dulu untuk tanya jawab. Silahkan untuk membuka slidonya. Mungkin panitia, are there any questions that have been submitted through Slido? And for those of you who are here, probably there. Bapak dan Ibu panitia, mungkin we'll start with the slide first, and then kalau masih ada waktu saya persilakan juga untuk panitia mempersiapkan mikrofon satu lagi, karena sepertinya ada yang bertanya langsung di dalam sini di ballroom, Lang langsung saja saya akan bacakan, ini pertanyaan pertama, izinkan saya izin diri ya Bapak-Bapak, I cannot see the screen, the first question is untuk Bapak Agus Purnomo, Apakah implementasi sustainability, misalnya sertifikasi internasional maupun ISPO memiliki pengaruh kepada keseimbangan harga CPO dalam hal mengembalikan pola penjualan ke mekanisme pasar untuk mendapatkan keseimbangan harga domestik yang baik? Silakan Pak Agus. Kalau pertanyaannya berkaitan antara standarisasi internasional dengan harga domestik, saya belum bisa jawab dan barangkali nanti Pak Oke yang bisa menjawab untuk harga domestik. Tapi e, kalau yang pengaruh dari sertifikasi kepada harga, pengaruhnya ada. Dan itu e, memberikan yang disebut tadi oleh Profesor Inul adalah premium price. Jadi barang-barang yang memiliki sertifikasi e, sustainability itu akan dibeli dengan harga lebih tinggi. Masalahnya memang... Produk sawit yang punya sertifikasi itu masih sedikit Sehingga yang bisa menikmati premium price juga tidak banyak Dan eh, premiumnya juga berbeda-beda Ada yang disebut sebagai segregated atau identity preserve di mana dari pohon sampai ke produk yang dijual ke luar negeri Itu sumbernya diketahui dengan jelas Jadi identitas minyaknya itu jelas kalau yang masih campur di tanki misalnya ada mass balance disebutnya maka dia premiumnya akan lebih rendah itu eh, adalah apa yang sering kita lihat sebagai premium price terhadap sustainability selama premium price ini ada sustainability cost itu bisa di cover masalahnya yang ingin yang bersedia membayar sedikit lebih itu cuma sedikit. Dan pasarnya yaitu itu lagi. Nah itu juga yang paling ribut juga pasar yang itu-itu lagi itu ya. Sementara pasar yang lebih besar, lebih banyak, itu maunya mencari harga minyak yang eh, yang paling murah. Dan tidak begitu peduli dengan sustainability, sehingga kemudian sustainability betul seperti kata Pak Oke, menjadi beban bagi para produsen sawit di eh, baik yang perusahaan maupun yang perorangan. Karena para konsumen itu menolak untuk berkontribusi. Mereka tetap mau barang yang murah tapi sustainable. yang nggak bisa orang sustainable itu ada ada biayanya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus dan silakan karena tadi mungkin ada yang bisa dijawab oleh Pak Oke. Silahkan Pak Oke secara singkat saja. Silakan menanggapi. Domestic. Oke. Okay. Uh. Jawabannya untuk yes, ya sebetulnya ini. Nah. Jadi pertanyaannya apakah implementasi sustainability misalnya sertifikasi maupun ISPO memiliki pengaruh pada keseimbangan harga CPU dan sebagainya. Nah, saya mungkin melihat dari sisi lain, karena permasalahan sustainability ini katakanlah tadi disampaikannya adalah masalah environmental sustainability. Dikaitkan dengan climate change, jadi nggak ada hubungannya. Ini adalah kepentingan kita untuk menjaga lingkungan global dunia, nah, tetapi ini akan berdampak bila mana semua sepakat mengarah ke sana. Nah, terjadi premium price dalam tanda kutip karena tadi begitu perusahaan hanya mengambil yang sertifikat sustainable maka pasarnya di situ yang nggak sertifikat gak laku harga standarnya keseimbangannya itu adalah yang di sustainable nya dalam hal mengembalikan ke mekanisme pasar untuk mendapat harga domestik yang baik saya ada pengalaman bahwa produk kayu kita ada pengembangan dari Eropa harus traceable dan sebagainya terjadi penafsiran yang berbeda dari kita bahwa kalau produk kayu itu adalah traceable dapat premium price kejadiannya nggak ada right. gitu kejadiannya nggak ada yang ada adalah permintaan terhadap pasar yang environmental friendly itu semakin terjadi selama masyarakat di Indonesia belum, saat ini mo mohon maaf saya berbicara sustainable dengan tidak, begitu ada peredaran minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan yang lebih higienis, bagi masyarakat 42% masih memilih minyak goreng yang non-kemasan memang curah yang tinggal hanya du di dunia dua is that apakah itu menjawab masalah sustainability bagi Indonesia minyak goreng curah aja masih dibutuhin ya kan so apakah minyak goreng kemasan mendapat premium price nggak jadi karena masyarakat masih memilih minyak goreng curah ah, itu jawabannya okay baik terima kasih Pak Oke kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan ke pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu untuk panitia apakah kita akan membuka pertanyaan dari slide atau bisa langsung dari yang hadir langsung baik yang hadir langsung buat tunjuk tangannya silakan Bapak kepada panitia akan mempersiapkan microphone silakan pertanyaannya diajukan terima kasih mungkin uh, saya asesi dayat dari kapki Mungkin kami tidak bertanya, hanya sedikit memberikan, menambah apa penjelasan saja terkait informasi terkini, utamanya tentang sertifikasi ISPO tadi karena banyak ditanyakan ISPO. Jadi saat ini sudah terbit 895 sertifikat dengan total areal 5,187 juta hektare. Nah, dari 895 itu anggota GAPKI yang sudah ISPO 560 atau 64 persen. Karena juga ada kooperasi pekebun, 26 kooperasi, seluas dua ribu. Jadi juga pekebun sudah on the track menuju ke sertifikasi ISPO. Karena di dalam sistem ISPO yang baru, Perpres 44 tahun 2020 maupun tiga puluh 38 tahun 2025 nanti pekebun wajib untuk menerapkan sertifikasi ISPO. Dan akan mendapat insentif berupa biaya audit ISPO ditanggung oleh BPDPKS. Ya, kemudian juga saat ini sudah uh, marah ya, atau secara masif sudah dilakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang sustainability dan diharapkan nanti 2025 semua pekebun bisa wajib ispo. Okay. Apalagi sekarang total dari kebun sawit untuk pekebun kan persen yeah. sekitar, eh, sekitar 7,62 juta hektar yeah. ini PR kita bersama. Kemudian terkait tadi ada pertanyaan, saya ingin sedikit menjelaskan antara RSPO ISPO dan MSPO kan tiga sertifikat palm oil kan tiga ini yang dominan ya jadi sebetulnya untuk prinsip dan kriteria ketiga-tiga jenis sertifikasi ini identik hanya headingnya saja yang berbeda ya Putihai. tapi sebenarnya isinya mirip hanya saja memang kalau di RSPO kan masih voluntary ya tapi kalau ISPO dan MSPO sudah mandatory atau wajib kemudian juga Perbedaan manfaat untuk pekebun, kalau di RSPO ada premium price, dan saya beberapa kali menyaksikan ada pemberian premium price. Tapi, kalau di ISPO dan MSPO itu belum ada insentif harga untuk TPS maupun CPO, tapi insentifnya berupa pemberian biaya audit untuk ISPO-nya itu sedikit cacat dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak dan seperti tadi ada mau pertanyaan selanjutnya lanjutannya dari salah satu yang hadir juga secara langsung terima kasih atas tambahan informasi dan juga Oh baik saya sebelah sana silakan maaf <tuh> sudah berpindah sepertinya mikrofon silakan <tuh> maaf. nama saya Pahala ya dari Popsi asosiasi petani sawit Ya, ya. Silakan, baru, kita banyak dari uh, petani swadaya. Ya, kalau kami timbang-timbang ya, ini gara-gara gara-gara mencukupi uh, apa cooking oil ya, cooking oil yang jadi hancur baur semuanya harga di petani. Nah. Kalau kita lihat tahun ke tahun uh, produksi cooking oil itu menurun ya dari tahun ke tahun produksinya dan kalau kita lihat lagi biodiesel itu makin tahun ke tahun meningkat. Sampai sekarang itu 12 juta sekian juta liter ya. Nah itu. Kalau cooking oil ini sedikit sekali sekarang hanya 3 jutaan cooking oil dibutuhkan masyarakat ya, bukan industri, tapi masyarakat. Nah, gara-gara sedikit itu rantai-rantai bisnis kelas sawit yang berdampak kepada petani hancur lebur semuanya. Nah. Ini yang yang menjadi uh, uh, dilema bagi kita semua. Nanti semuanya itu ke depan ya menjadi pelajaran bagi kita semuanya, nah, itu terutama di apa di pemerintahan maupun di uh, pengusaha. Di pengusaha sendiri uh, banyak banyak yang yang tidak fair juga, ya tidak fair juga terhadap penerimaan TBS nya petani gitu. Nah ada, ada sisi yang awal walaupun ada ketetapan dengan permintaan nomor 1 2018 itu tetap penetapan harga tapi tidak itu tidak dipakai juga menjadi memacan tulisan aja gitu ya, macan kertas saja itu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan nanti. Nah. Nah, ini kebetulan nanti ini akan dirubah uh, di revisi uh, permentan nomor 1 2018 ini. Kita akan kita akan diajak uh, diskusi tentang perubahan ini. Nah, Mengenai sustainable, kami dari Popsi sudah mengikuti run KSB yang di sana dalam-dalamnya itu salah satunya sustainable tentang ESG, Mbak Ya, kita ngikutin sebenarnya itu. Nah, ke depan ini dengan PSR itu akan nanti mendampak yang terjadi nanti di 2024 nanti ke atas itu akan terjadi letupan bom bom stok ya terjadi nanti. Karena apa? selama ini petani masih memakai bahan tanam yang tidak baik nah dengan ada PSR ini akan terjadi letupan produksi nah justru karena itu pemerintah itu diharapkan untuk mengatur yaitu baik itu baik cooking oil, ya. biodiesel ya maupun ekspor, ini harus di, di, ya. dicermatin nanti dengan pemerintah Nah, kemudian dari pengusaha kami mengkritik sedikit. Pengusaha ini kami sudah coba melatih para petani ya untuk good ag agro, agro kri practices ya. ya. Baik. Tetapi dirusak dengan pengusaha hmm. menerima buah mentah. Ini enggak ada. Enggak ya. sanksinya hanya inilah kami harapkan apa ya. dari pengusaha ya uh, apanya uh, istilahnya sanksinya bagi pengusaha perlu dilakukan ini kita sudah capek-capek kita mengikuti RSB mengikuti RSPO mengikuti ISO yeah. supaya terjadi gap tapi ini dirusak iya. lagi gitu nah ini yang perlu penting, penting kita ke depan itu perlu nah okay. makanya tuh kami dari dari 2015 itu udah sudah memakai bersosialisasi tentang bahan baku tanam itu yang yeah. sertifikasi nah ini perlu ke depan itu nah okay. ini yang kami tanyakan Nah, Pertanyaan, silahkan, pertanyaannya silahkan. adalah kira-kira apa <laughs> uh, dari pemerintah yeah. ini ya, khususnya per perdagangan ini menerapkan apa menerapkan uh, DMO-nya untuk apa yang Indonesia? Karena Indonesia ini uh, salah satu pengguna CPO terbesar ya mm -hmm. untuk apa yang untuk kebutuhan domestiknya masih. Terima kasih. Lalu saja saya persilakan uh, yang mungkin yang ingin bisa menjawab langsung silakan atau mengomentari, Prof. Silakan. Pertanyaannya ke Pak Oke. Begini Pak, terima iya. kasih Pak. Makasih, dulu, Pak. Um, uh, dimulai dari uh, pertanyaan atau pernyataan bahwa uh, governance ya dalam supply chain bermasalah yang bukan hanya dilakukan oleh pengusaha dari, dari mulai dari padang pengkumpul Pak. Mereka pedagang pengumpul itu justru mengambil margin karena membeli harga rendah dengan mengacak-ngacak standar gitu kan. Dan mereka mengambil benefit kemudian menjualnya seperti itu teman lain. Terus terang saya uh, tim kopi Pak, di trade hub ini saya peneliti kopi, itu lebih parah kalau di kopi. Jadi udah capek-capek, sudah uh, mendidik petani untuk ambil petik merah. Supaya kualitas kopinya bagus, dicampurlah lagi. Jadi uh, mereka ambil fungsi di grading. Nanti Pak Heri, putaran uh, berikutnya kita bikin kopi, sustainability-nya juga uh, per ada persoalan juga. Nah tadi pertanyaannya, uh, bagaimana untuk men menyikapi itu? Memang betul uh, salah satu sebabnya harga anjlok, nanti mungkin Bu Maria bisa confirm, uh, Mas Rambo bisa confirm. Salah satunya, karena memang pe pengusaha tidak mau beli, tanya nanti tanya bagus nggak ada nggak ada tempat tangkinya penuh mereka sebut ya akhirnya di samping itu mereka masih menunggu ketidakpastian jadi pengalaman kemarin itu pengalaman berharga betul e, jika ada akses ya ada apa kata Mas Bungki tadi e, tangki ditambah di mana-mana sehingga pada apa pedagang e, pengumpulan itu ada sehingga governance dari supply chain itu juga e, sampai ke ujung bahwa memang sustainability ada tempatnya kalau cuman mendidik apa, sertifikasi di hulu tapi mereka tidak mendapat harga jual yang baik, yang bagaimana dong kan gitu. Saya tadi, eh, apa saya, saya tadi, kan saya tim kopi, di kopi, di trade hub di kopi, sama. Nanti tim wildlife lebih parah lagi Pak, pelan-pelan nah, kita, kita, kita bikin diskusinya ya. Eh, konteksnya, jika ada tambahan akses, mungkin ada insentif, kepada pedagang atau kepada petani yang memiliki uh, apa increasing capacity gitu maksud saya ya um, tangki ditambah kemudian uh, mereka tidak harus takut uh, rusak tapi ada satu lagi kita belum bahas apa benar kalau CPO atau TBS itu di lama-lama uh, um, apa ditimbunnya Kemudian apa? Memang nanti ada persoalan lho kepada fatty acid-nya. Ya kan? E, itu e, persoalan sendiri lagi. ada nah Dampak kesehatannya kita belum bahas juga mengenai itu. Tapi kalau e, kapasitas dari supply chain ini ditingkatkan, sangat mungkin upaya di Hul, e, JAP dihulu ada manfaatnya, Pak. Nanti mungkin Pak Agus bisa tambahkan. Kasih. Silakan. Pak Desriko. Ah. Saya sedikit apa, berbagi pengalaman yang kita terapkan di Kabupaten Anggota LTKL. Jadi, eh, kita, apa, kami dari tim sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten mencoba menjawab persoalan seperti itu. Jadi, pertama, eh, kita harus akui luas lahan sawit di daerah itu, kemudian dengan keberadaan Mills, itu gapnya tinggi, ya? ya. Jadi, produksinya tinggi, yang nyerapnya sedikit gitu. Jadi, jangan cerita yang lain dulu, loh kapasitas ini nggak pernah diedukasi gitu loh, bahwasanya kita udah over supply, kita udah super oh, itu nggak pernah diedukasi, sehingga perdagangannya lintas uh, lintas daerah, lintas kabupaten dan lintas lintas uh, apa, uh, apa namanya ini? provinsi gitu. Lah. Nah ini harus ini, ini satu persoalan yang harus dilakukan bahwa setiap petani kita di di tingkat kabupaten itu harus diedukasi dengan informasi ini agar Sikap-sikap ekspansi itu tidak terjadi, ini setiap hari orang akan, akan melakukan ekspansi karena bayangan harga tadi seolah-olah akan dapat harga. Padahal yang pembeli terdekat mereka itu punya kapasitas tertentu yang harus dilakukan. Nah maka apa yang dilakukan oleh LTKL? Jadi mudah-mudahan tanggal 8 ini kami di Kabupaten Sanggau bersama pemerintah kabupaten sedang mendorong agreement antara pemerintah kabupaten dengan perusahaan eh, sawit di, di Kabupaten Sanggau khususnya Mills agar memperlakukan harga terbaik untuk petani-petani yang sudah terdata melalui STDB, kemudian yang sudah berproses untuk menuju uh, sertifikasi, khususnya untuk mendapat DO. Gitu lah. Jadi kalau bercerita tentang harga berbeda, harga yang sustainability dengan harga non-sustainability, jadi kami mencoba mengumpulkan petani-petani yang sudah punya komitmen tinggi ini dapat premium price dalam hal dapat DO khusus lah khusus di daerah yang berlaku yang apa yang berasal di daerah yang sudah uh, apa namanya yang sudah terverifikasi areanya gitu pertama di, terbebas dari kawasan hutan dari dari macam-macam lah pokoknya prinsip-prinsip sustainable itu diterapkan dan perusahaan punya komitmen untuk memperlakukan yang terbaik ya. untuk mereka ini nah maka uh, pertama tuntutannya kita dapat uh, apa namanya open access gitu ya pak ya untuk untuk dapat harga yang terbaik sehingga Harga yang di luar bisa saja 2100 mungkin dengan menambahkan 100 rupiah saja atau 2200 atau 2300 untuk mereka yang berbuat ini mampu mem memacu semangat sustainability terjadi di Kabupaten. Ya. Nah itu yang kami sampaikan di uh, apa yang kami coba dorong terjadi di Kabupaten Sanggau. Hal serupa juga kami lakukan misalnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya. Jadi uh, LTKL itu layanannya di anggota saja ya. ya. Kita mencoba mengumpulkan komitmen buyer, ada Unilever di sana, ada PepsiCo, ada Siner, ada musimas dan lain-lain kita coba ajak mereka kita informasikan pemerintah hadir untuk menginformasikan ini kawasan-kawasan source Anda yang sudah tersebiliti, yang sudah ada STDB kira-kira dengan komitmen kami yang sudah melakukan pendampingan penyuluhan untuk uh, apa untuk lebih peduli terhadap prinsip-prinsip sustainability apa respon Anda untuk mereka ini jadi terjadi dialog antara pemerintah itu sendiri dengan dengan dengan company Nah akhirnya pemerintah bergerak dengan menetapkan harga yang standar gitu ya kan Tapi di sisi lain harga yang spesial juga harus didorong kepada mereka yang sudah berubah Nah itu pengalaman yang sudah kita terapkan di Kabupaten terima Baik, kasih Baik, terima kasih atas sharing pengalamannya Baik Bapak dan Ibu, tadi kan masih bagaimana sudah menjawab pertanyaannya? Oke, okay, baik. Nanti karena keterbatasan waktu, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul satu, mungkin karena diskusinya sesinya banyak sekali yang bertanya, tidak menutup kemungkinan untuk bertanya langsung ke para narasumber, tetapi setelah acara talkshow berlangsung. Baik Bapak-Ibu, sepertinya di sana sudah ada yang memegang mikrofon ya Pak, ya? nggak apa-apa ya, langsung bertanya nanti setelah selesai acara talkshow ini, apakah tidak apa-apa? Bersedia kah? Atau ingin bertanya bagaimana Panitia untuk timekeeping ya? Oke, okay. ya. Baik, karena memang keterbatasan waktu mohon maaf langsung ditanyakan saja setelah sesi acara ini ya untuk show-nya, Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu ladies and gentlemen, can I have a big round of applause boleh tepuk tangan yang luar biasa atas seluruh insight dan juga pengalaman yang disampaikan. Terima kasih Bapak Oke Nurwan, Bapak Agus Purnomo, Ibu Maria Goldamir Mektania. Terima kasih sudah hadir secara virtual lalu juga Bapak Nur Nurhanudin Ahmad Surambo yang juga hadir secara virtual terima kasih dan juga Bapak Desriko Maulay Putra dan juga Profesor Bustano Arifin terima kasih boleh tepuk tangan sekali lagi dan saya kembalikan lagi acaranya kepada MC Dia Puspita Lokta terima kasih silakan Mbak Dia.